kalau ini, broker paling sedunia. Hah? dunia Kata hee? kata-kata hari ini mas boh wow. halo oh, terima kasih mas youtuber ini hari ini dapat berapa mas? ini sudah dapet ini, Sembilan, ini. 19. Terima kasih untuk bagian ya atas makan-makan makan-makannya. Makan ini bersama teman-teman. Nah, ini lagi makan sekarang ada Mas Dwi, Mas Wahyu, Mas Kaepul. Ini triple apa ya? triple. <laughs> triple lagu gacor semua. Off lama Covid itu off enggak ngebit. Kemudian ini udah mulai Pandemi sudah berkurang, dia ngebit lagi, mulai dari nol lagi, dan, 3 bulan, dan sampai 3 bulan ya, sampai 3 bulan, haknya sudah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita yang hai, Si hai, hai, Youtube Sebelumnya yang belum subscribe, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tahunnya YouTube hai, hai, hai, yang ke hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Amin. tambah penontonnya. Amin. Jangan lupa bagi driver-driver Gojek subscribe si siji pinile karena di sana akan ada banyak informasi tentang orderan, gimana caranya mencari orderan yang bagus. Kemudian gimana caranya terapi akun-akun yang gablu. Kemudian terapi cara meningkatkan orderan dari 43 orderan per hari menjadi 56 orderan per hari. Oke. Okay. Setelah ini akan ada hos yang asli, kalau saya hos yang palsu tetap di channel siji zeng pinilai oke teman-teman kita saat ini lagi di rumah makan Padang Minang Mananti ya ini bersama teman-teman dari grup SMP4 ya, ini dalam rangka ulang tahunnya Bapak Akin ini yang ulang tahun ini bukan saya ya Jadi ini agak Pak Akin ini kita ada teman-teman sini kita makan siang bareng-bareng kita nggak mikirin orderan ini kita yang penting makan siang oke kita lanjut kita antri dulu hmm, ini ada Pak Wi Paru udah jauh mas tuh, kasih es paru. Buruk <laughs> antrian. Ini agak om Wahyu. Ini akunya kacor tapi kusen ya. Paru kacor itu seluruh raya ini kusennya. Orang yang singsong nggak laki pokoknya. Ini pengen akun mu akun kaki. Jadi kacor kusen. Akan dibaca sama guru caranya, Tapi, gosen-gosen ya. <sukai> Kalau ini, bro, paling santet sebelumnya. kata-kata hari ini, Mas? boh oh, oh, oh, oh, oh, aku oh, oh, oh, oh, oh, oh, telur karo apa ya telur Aku ngantri ngang tadi ku kikkel opo kikkel lah Ini sambung siapa? Mari makan. Oh, gorengan kok terke? Sini, Mas. Sini, sini, sini, sini, Mas. Sini, Mas. Kita makan bareng sama teman-teman nih Mas Aibul kata-kata hari ini. Penting makan, orderan pikir Keri ini rata-rata dulu? enggak nah, rokok hidup sehat ya mari oke, teman-teman kita makan dulu ya nanti kita lanjut lagi Terus, kamu gak ngebantu? Mungkin oh, okay. Okay. Bantuan nai, bantuan. Okay, ini gak ngebelah acara ngebelah. Mungkin gue ngebelah acara ngebelah. Mungkin Mungkin November acara ngebelah. Mungkin gue ngebelah acara gue ngebelah acara ngebelah. Mungkin gue ngebelah YouTube, <tuk> YouTube. Okay. Eh, ngebelah. Mungkin resep ah yo, menyediakan nota jadi ini orang bang yang ini di driver, kena langsung belak-belak terus tuh apa bener-bener aman, tenang, ya? Enak laporan sini tidak sudah kue, Nah, kan aku mau kan. Saya kan difoto, lah kita di ini buat konten senang-senang guret paling gacor saat seluruh Raya sedang makan bang. gimana kabarnya hari ini mas? Alhamdulillahirrohbilalamin order dan lancar? Alhamdulillah nah ini namanya Mas Jarot ini akunnya akun Guret, paling gaso seluruh raya saingannya itu yang akun Kuseng ini akunnya akun Guret kemarin, bulan kemarin menang jagoan top up ya, Dapat hadiah ya. apa mas? emas 1 gram, buat main peratangan hari ini? peratangan sini Wah, Pak. kecil dong hadiah hadir, hadiah hadir terima kasih banyak ya Pak Akin ya eh, ulang tahun duduk Pak Akin oh, Oh, terima kasih Mas YouTuber. Ini hari ini dapat berapa, Mas? Ini sudah dapat. 19. 19. 19 lor. Ini akunmu pengen akun gacor borot lho. Balapan. Ni surprise barongan, golongan jenenge Mas Jarot. Tak solo raya kondang kawan Tarzan mas sejarah dilanjut yeah. makan ya ya makan dulu makan Nggak, dulu Nggak usah buru-buru terus toh ordernya sih penting makan oke okay? penting penting matang lo mencari mas, mencari mas mencari, ini mas nah. <laughs> <coughs> ya, ya pamit <dan> ngomong siwi sekarang ini oh, apa apa nyi, nyi. Nyi, nyanyi nyi. nyanyi nyi. Nyi ngomong pengen di terus terima kasih untuk Pak Akin ya atas makan-makan makan-makannya makan bersama teman-teman nah ini lagi makan ada mas Wi mas Wahyu mas Haipul, ini triple apa ya triple <laughs> triple akun, gacor semua nah ini sama teman-teman <laughs> untuk pakai ditunggu lagi untuk event berikutnya ulang berikutnya, berikutnya kapan nanti tinggal share, Lantan. Lantan nanti tinggal share Lantan. Lantan raja di grup Lantan. Lantan. Lantan. Okay, makasih. Nah, oh. eh, kok hmm. nah, oh, aku, aku Ayo, terus naik kiri Daral Lawas jadi jalan lawas sing lurus dalam toh. Lah, pojokan mereka niki rumah makan ini burung tapi ada yang madang ini uang setiap sliver kalau ngeluk gunung, kalau ngeluk dalang aku ini udah apa ya aku apa ayo, santai oh, nantara Main, ini mana bengi.. tambah, kan? ya, ya, nih, Pak. Oh, 300. <coughs> Inilah teman-teman kebersamaan dari grup ini ya Jadi ada yang gator, ada yang gablu Nah kebetulan ini Tenggablu itu kaku Aku! Tenggablu kaku Kaku udah baik, ya ini gator kape, yang gue gator kape Pak Yonge lho lho lho Kok aku cuma Ini kebetulan Dapat undangan makan siang gratis Keteng Macang, ya ini jadi kalau di awal dijelaskan yang ulang tahun youtubernya bukan itu hoax yang benar yang ulang tahun ini. Ini kalau di kalau mungkin teman-teman dulu yang pernah nongkrong di depan balapan ya ada ABC namanya pendopo. Beliau ini adalah Patih Gajah Modot Pak Akin. Oh, right. ini sekarang akunnya udah jadi akun, apa pak? akunnya ini apa pak? business ah, nggak mungkin, nggak mungkin. <coughs> ini jadi gini ya, di video ini dulu off, selama covid itu off, nggak ngebit. kemudian ini udah mulai, pandemi udah berkurang, dia ngebit lagi, mulai dari nol lagi dalam 8 bulan, nggak sampai 3 bulan ya, nggak sampai 3 bulan akunnya udah luar biasa berurusin mumpul ini lebih tidak dino kalah musuh deh deh ini bisa lho disuruh dia tidak dino tempur ditegatnya sarno kok kurang gini karena yang ketemu beliau pakai motor Supra-X warnanya biru Supra-X Jakarta tapi dia bukan driver mutasi ya teman-teman ya dia asli Solo Ultra Bekunang filmnya Hello Kitty filmnya Hello Kitty warna Pink ini ketemu minta saran solusi sama Blue. Dijamin wis toh gue. Nasi ikan rubah-rubah. 2. 2. telur telur goreng, telur Terus tambah bule. Tambah bule. Ayam bule. Bukan, yang bule daging ada sini. Terus udangnya satu, udang satu. Minum manis. bikin Resep. satu. Yang Yang belum belum. Okay. go, go, Bukit. nasi ayam ayam satu dua oke, Nasi ayam Halo. ayam rendang uh, dua also... so, oh, so satu satu <laughs> <Mantle 1. laughs> nasi lele <What? laughs> Iya. Satu. Satu ayam, Oh iya, makasih, Pak. Berapa Ya. rp Saya pakai ayam bakar sama Berapa Oke teman-teman, pemirsa Youtuber Sitsisink Demikian tadi kebersamaan kita Sama teman-teman grup Gojek Depan SMP4 itu ada wedangan ya di Wedangan Wedangan U3, wedangan U3 nah, ah. Datang ke situ, di depan SMP4 Nanti kita ketemu driver-driver ini Kita berbagi pengalaman Bagaimana cara menggacorkan akun kita masing-masing dan ini tadi, sebagian sudah bercengkrama, bersendagurong yang penting itu ketemu madang bareng matahal -mata beran -mata pikiran mati oke pemirsa tetap di channel si sisi Penilai, channel tentang pergojekan oke sampai jumpa di ulang tahun berikutnya ulang tahun berikutnya